Tuan, pak. Langsung mulai oke pak uh, Jadi disini Perkenalkan nama saya Kevinnya saya uh, Jadi disini saya mempunyai Sebuah bidang yang ber, Berbentuk T Jadi saya membagi Bidang tersebut menjadi dua, dua Bagian Yaitu bidang 1 Dan bidang 2 Nah di bidang satu kita mencari A1 Terlebih dahulu Yaitu panjang dikali kali lebar mana panjangnya itu 2 dan lebarnya ada 4 2 dikali 4 sama dengan 8 Dan X1 nya jelas disitu, di, disitu ada 2 dan Y1 nya ada 2 bidang, Dan bidang kedua kita cari A2 nya sama dengan 2 kali 4 sama 8 Jelas juga di X2 nya sama dengan 2 X2 nya sama dengan 5 dan kita mencari titik berat sumbu X nya Atau X0 X0 sama dengan X1 A1 tambah X2 Kali A2 Dibagi A1 tambah A2 X0 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 2 dikali 8 Dibagi 8 tambah 8 Sama dengan 16 tambah 16 dibagi 16 Sama dengan 32 Per 16 Dibagi Dibagi menjadi 2 nah, Sekarang kita mencari titik berat sumber Y nah, Y0 sama dengan Y1 Kali A1 Tambah Y2 Kali A2 Dibagi A1 Tambah A2 nah, Sama dengan 2 kali 8 Tambah 5 ke 8 Ber 8 tambah 8 16 tambah 40 Dibagi 16 Tambah dengan 56 di bagian enam belas sama dengan tiga jadi koordinat titik berat bangun tersebut keduanya x koordinat x dan y, yaitu dua koma tiga koma